Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar, dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke dan ke kabar pertama Persahabat ada kabar terbaru Tentunya kita lihat aja di unggahan pertama persahabat yang kita lihat Wow, ternyata Bang Putra bersama Bang Rico Pot dan Arfwan tentunya nyusul calon mantan ke Medan. Persahabat ya, wow, tentunya bakal ada kejutan kah di malam hari ini? Tentunya pastinya bakal ada kejutan baru spesial Persahabat ya, untuk kita semua tentunya mereka berkumpul di Medan Malam hari ini persahabat ya, doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat tentunya pemimpin akan menginfokan jangan sampai lupa persahabat ya untuk mendukung karya idola kita. Dengan tentunya menonton JWB babak kedua persahabat ya di ANTV, tayang setiap hari persahabat ya. Tentunya kita selalu support, selalu dukung untuk karya-karya dari idola kesenian kita. Jangan sampai lupa persahabat ya, jam 9 malam tentunya di ANTV akan dihadirkan. Sinetron JWB babak kedua, dan berikutnya, para sahabat kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Rizky Bilar. Tentunya, baru saja Abang Bilar mengunggah sebuah postingan foto para sahabat, ya, di situ tentunya ada foto di de Daerah Lesti Kejora yang sedang tertidur di lengannya Abang Rizky Bilar, para sahabat, sebuah kalimat caption yang dituliskan. Problematika cowok nih saat uang jatuh tertidur di lengan atau pangkuan kita, didiamin lama pegel dibangunin gataga alhasil tahan-tahan sampai dianya kebangun sendiri. pernah gitu kalian? Wow, sahabat ya, suami idaman banget nih tentunya gak tega bangunin calon istrinya yang lagi tertidur, sahabat ya di lengannya rizky bilar. Ini so sweet banget persahabat ya, semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut tadi repost kembali oleh akun Instagram Leslar Update, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Ntar dede kebangun dan ya pegel ya sayang. Sini copot dulu tangannya biar dede pijit. Aduh. Solimi banget ya Pak ya. Kepsen yang dituliskan oleh Les Update. Tentunya mudah-mudahan kita semua selalu kompak, selalu solid untuk selalu mendukung idola kesengan kita. Ini so banget persahabat ya. Semakin bahagia dan bangga kepada Lesti dan Rizky Billar Dan mudah-mudahan tentunya malam hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari idola kesengan.